Was it the voice? Was it the fire burning in me? Lionel Messi menjadi salah satu pesepak bola yang memiliki atribut paling lengkap dalam urusan mencetak gol, termasuk dalam urusan free kick alias tendangan bebas, Messi seakan selalu mampu mengarahkan bola dengan ciamik saat menjadi Algojo tendangan bebas ke gawang lawan, meskipun sudah mencetak total 58 gol lewat situasi tendangan bebas. Nyatanya Messi butuh waktu tak sebentar untuk belajar menyempurnakan tekniknya. Kepiawaian Messi dalam mengeksekusi bola mati memang tidak tumbuh secara alami seperti permainannya di atas lapangan. Messi setidaknya butuh waktu 4 tahun setelah debut seniornya bersama Barcelona sebelum bisa menyempurnakan teknis tendangan bebasnya, hal itu dibuktikan dengan catatan gol pertama Lionel Messi yang berasal dari situasi set-piece. Gol tendangan bebas pertama yang diciptakan Messi dalam karirnya terjadi tepatnya saat ia membobol gawang Atletico Madrid, Oktober 2008 silam. Messi seakan mencapai puncak kesempurnaannya dalam mengeksekusi bola mati pada Februari 2009 silam, momen itu terlihat setelah Messi seperti sudah menemukan alur pergerakan bolanya ketika mengeksekusi bola mati, faktanya, ternyata Messi bisa menyempurnakan tendangan bebasnya, berkat sentuhan legenda Argentina, Diego Armando Maradona. Messi beberapa kali mendapatkan wejangan dari Maradona dalam situasi jeda internasional. Alias FIFA Matchday, Messi dikabarkan sempat merasa frustrasi lantaran selalu gagal mencetak gol selama latihan tendangan bebas, lalu keluar lapangan dengan wajah murung. Beruntungnya, Maradona langsung masuk lapangan dan memberikan nasihat kepada Messi untuk melakukan hal lebih baik dalam hal menangani.